jumpa lagi sama aku ya guys ya, aku masih main di bonanza nih coy. masih main di bonanza dengan modal 100 ribu dan semoga aja aku dikasih covid yang teman, oke ya, dengan polan cebalan guys, dan aku mau farming aja nih, di putaran 70 turbo, centang 2, di bed 2400 nih, double backup up, cuy, cuy, ya. Ah oke, okay. yang baru join, yang baru, dan karena cek, bagi yang belum subscribe ya, dibantu juga channel kita ya, dengan cara subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya, guys agar kalian mendapatkan info sekarang pola terbaru dari kita atau update terbaru dari channel kita ini, terima kasih dan aku mau lanjut aja nih farm farmingnya ya di sini terpantau dua allop lagi ya, dan tidak mau tiga allop lagi dan masih belum mendapatkan empat allop di sini cok. Oke, lanjut aja dan berpecah di sini mantap. Eh, pisang tidak pecah lagi dong. Oke, mantap ini sangat terus aja ya pisang terus yang pecah di sini. Mantap hmm, juga dan belum mendapatkan scatter game, ya, belum mendapatkan empat allop di sini guys. Adem. Ah, jangan gila AFK nih coy. Kalau kalau AFK mampus kita juga yang ada kita rompetin deh. Ah, yang sampai rompet kita sih. Dan sini dua persek pecah dan dua lolipop lagi nih coy dan belum mendapatkan ya kan dua lolipop tambahannya belum ya. Dan sini banyak pecah nih. Oke, satu lagi please. Ayi dong bumbu nen. -bon, Oke. Akhirnya kita mendapat Bukan 4 lollipop nih Ya guys ya, ya, Di Mac 2400 Atau Carabay 240 nih guys ya, Cater pertama nih guys ya Cater pertama nih Aduh Dikasih kekalian yang mantap-mantap dan pecahan ya guys ya, ya Oke, aja. Oke kali tiga nih ya Di awalnya Kekalian awalnya Sama kali 3 Dikamal lagi untuk ya, guys untuk kita intik Kali 7 16 Dan 30 Oke Lemai nih guys ya, ya, ya, ya. Pertama nih, Dan, kita, kita nih, sebelah, kaya, kaya. Dan kita Masih ya Dan bisa putaran pun lagi Aduh cok, cik, Mana coy Aduh itu jangan dong. Ya. Ini. Aduh kali lima kaya. Dan ini putaran terakhir kita, Semoga aja nih Oke lanjut ya apa-apa kita terima aja kita angkut aja karena ini freezing ya e, e, berarti belum panas ini ya belum masaknya buah-buahnya e, karena itu aku mau farming farming lagi nih ya farming farming manja aja lagi oke mantap aja ya. mantap oke yang pengen main yang pengen main langsung gas karena ada langsung gas depot aja tuh ya oke langsung kita bahasa internet ya pengen main langsung gas aja, langsung gas daftar aja. Nah, dan gunakan uang lebih ya dan yang atau yang yang, yang, yang bisa lebih, kan. Nah, semoga, aja lebih, semoga lebih, dan bermain sampai Oke okay, kali 12 ini ditambah. Dari 13 dan kita putar kita ya Masih tinggal 2 ya Ini kok nggak mau ya Memang banget kali ini Si bon-bon kan. ini kan Soalnya hari ini Agak susah sih ya Oke okay, Rp. 51.000 Seperti okay, ini mantap lagi Oke okay, Tidak mau ya Koneknya yang banyak-banyak Jumlah kali 4 Dan ya. kita bisa mendapatkan lagi sih ya Kita belum mendapatkan tensile ya Belum merasakan nih ya Oke okay, di sini aku lanjut aja sih ya 200-300 ribu nih yang kita Oke, tinggal lollipop dan satu lagi nah, itu. Cok Ini mangsa, ya? eh, Apa ini Memang masih ini, Cok Belum manis, ya, kan? belum apa Belum ya gitu Oke, bapak reflix Mantap botolnya, ya gitu ya, Oke, bapur, mantap, bapur, ya, gitu, ya? Eh, biru, mantap lagi lollipop Oke, masih belum terpantau nih Dan tersisa 16 belas lagi Kita, Cok, cok ya kan dan tanggupun masih segitu juga aja. Angur pecah di sini mantap. Oke buat apa nih? Oke kini ya. Oke maka angur lagi pecah. Oke. Ayo dong bonbon jangan kayak gitu-nyanya ngereksa tuh. Nampus kita kalau eksa ini tuh. Karena di sini aku kalau mendapatkan profit tipis pun aku mau gas video ya. Karena ya, tengok putarannya alat gimana gitu ya. Tapi di sini ini pola yang kedua ya kan guys. Hmm, nah, baru covid nih. Semoga aja kita prof oke, ya. Oke. Kita mantap. Ayo, oke buat panel. Nah. Oke. Semangka pecah sini, man. Oke, kemudian ditambah lagi tendings dan ya kayak gitu-gitu tuh -gitu terus gitu, ya pecahnya. Banyak banget nih kan yang pecah di luar giliran di dalam banget benar nih kan guys dan di aku mau bayar mau bayar aja karena ya agak turun gitu ya, ya. trusnya agak turun agak ya, ya, ya. aku mau cek om baharin bayarnya semoga aja aku dekat ya teman ya, ya oke kejutin dan aduh cocok dan eh rugi kita ini rugi lah kita. oke kali sepuluh sini udah kali empat ya. oke cuma seribu doang ya seribu lima dan cuma empat puluh satu oke ditambah lagi anggur semua oke mantap lagi kali lumayan Oke, attack gitu. aku langsung aja di 30 quid, ya. Jadi, mulai, gitu ya. bener nih cok. Si bon -bon bener nih ya, gue nah, jenimeng, ya. ha, ha. kita cok, Baru juga ayan, gitu, uh, di di gitu, gitu. uh, malah dikasih kita gitu, cok ya bang, ini. Bener udah ini. Uh aja Oke, okay, apel yang pecah di mantap lagi dong dikasih dong di bag segini nih. Ayo dong. Ini kalau kita dapatkan eh kayak per ini cik, ya. Para nah, bayi para turu uh, ini lumayan sih ya udah gede gitu, ya Semoga semuanya kita dapat aja gitu, ya. Oke, okay, Cek si semangka ada ya. dua lollipop lagi please. Aduh kagak mau Cek ya. Memang ya Cek ya ini benar-benar emang live di bang benar ini Cek. Aduh, parah ini Cek ya. Dua lollipop lagi itu sama sih belum mendapatkan yang mantap-mantap sedikit aja. Nah, ya. dia segitu-gitu aja, utaranya dan segitu segitu juga saldo gue, coy. Si. Aduh, aduh. Oke, okay, Tidak mau juga dan Allah coy. Coy ini bangke benar ini, coy. Ya kan. Uh. Aduh, gimana harus gimana kita nih? Kayak kita lapas sekali lagi nih, coy. Kalau di bay aku takut lagi, coy. Ya. Takut eruh kan eh, item, takut tidak mendapat tak pro. Ya begitu okay, ya. Karena tadi Ya, sudah cek ombak om, nih yang di buy, tapi tidak mau ngasih, coy. Cuman malah dipencet aja, coy. Baru -co kayak bener ini, oke. Sorry, guys, banget ya, eh, <tose> guys. Gitu, ya, dan disini putarin aku sudah ada, gitu, ya. Aku mau gas aja lagi di 30 Turbo, ya, guys. Gitu, gitu, ya, jadi pola aku kali ini tujuh puluh buy dari tiga puluh tiga, ya, guys. Ya, oke, lanjut. Nah, sampai-sampai oke, Tidak mau juga ini, guys. Gitu, gitu, ya, apa ini? Ini kita dikasih nih, kalau kalo lagi pop terus nih guys, aduh memang memang anjir bener ini ya, timbon si banget, emang surut bener nih kayaknya nih. hari ini, aduh cukup -cu. tapi kita coba eh, kita tes aja dulu ya, kita lihat kenanya dulu, melapor aja ya. kita tidak mau ke ke luar nih Kedua kali <tuh> karena tadi kita mau tes kan eh, guys, malah dikasih kalimat 50 persen kita. balik balik dan ini, ini oke tiga lalimpok lalu oke akhirnya dapatkan ya, empat lalimpok nampuk kode dek kalau JP nih melat daudek ya ayatong lo dan masih kejut sini -ke, aduh nggak ya, semangat buat terlepasin satu apa ya Dewa cok ini baru kita nunggu lagi sih angkernya mantap lagi oke saya mau kali aduh Kali okay, ya, Aduh. Emang terlalu banget hari ini. Oke, banyak pecahan di sini mantap lagi. Oke, dapat ribu tambah lagi dok. Aduh, segitu doang eh? doang surut bener ini Aku harus dan aku masih ter terakhir, ya lagi tidak mau aduh tuh, keren parah bener ini, mau nanzai neng ya. Dan sini peternakku sudah mau habis ya, peternakku sudah mau habis. <gir> Dan aku ya udahlah kan ya. aku bayar ya, karena bangke bener ini ya, sih buat untuk hari ini. Alm in. masih ya. <gir> Oke, sini aku mau alm aja. ya. Dan ya semoga aja dekat ya teman-teman setan ya. Oke, kita bisa anggur, oke, okay, mantepnya ini di biru juga. Oke, okay, kali ini mampus Akhirnya mampus kok, dede Akhirnya kita mendapatkan kali 50 cik Jadi tidak pering kita, ya kan Akhirnya dikasih Ah, Mantap, benar nih Dan aku ingatkan kali lagi, ya guys Ya, bagus ya Ini cuma hiduran untuk mengisi waktu luang Anda Benar-benar uang lebih, ya Benar-benar uang lebih, main menolong, menantai, dede Reketnya pun gak apa-apa, ya Ini sih Oke di sini bak modal ada ampere udah uh, terparat, aku mau mau, mau aja hmm, berapa apa-apa ya, hmm, oke hmm, jumpa lagi ya, jumpa lagi oke, nah, oke. Dan di lain hari di ya polanya boleh lihat dan aku mendapatkan ya, dan di sini,